Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini Persahabat ya makin gak sabar dengan acara ulang tahunnya BBL ya Kira-kira berapa hari lagi nih Angkel Onti Untuk acara ulang tahunnya Abang Fatih Yang ke satu tahun Insya Allah banget ya makin gak sabar Kejutan yang akan disuguhkan oleh idola kesayangan kita Mudah-mudahan persahabat BBL selalu sehat ...dan selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua. Amin. Kita lihat juga di beberapa tanggapan komentar... ...salah satunya dari akun Mama Eva 77 Ah, sudah tidak sabar, ingin lihat Abang Ultah yang pertama. Dimanapun Abang ulang tahun, semoga berkah dan sehat selalu. Ya Abang Fatihku, amin. Doakan yang terbaiknya untuk idola kesayangan dan Abang El... Yang akan tentunya melakukan acara surprise kejutan, pastinya di hari ulang tahunnya. Masya Allah, kemudian juga persahabat, Kita lihat di sini, kembali kita ke kabar yang lagi viral banget ya, mengenai Papa Bilar yang menjadi sorotan saat Lesti membawa tiga tas sekaligus saat akan berangkat liburan. Ini tentunya kabar yang menggiring opini banget, persahabat apalagi banyak komentar-komentar julid. Salah satunya dari Suci Putri Ananda. Di situ mengatakan, lesti bawa banyak barang lah bilar melenggang aja laki-laki macam apa istri dijadiin babu. Ini kalimat komentar yang tidak baik banget ya, yang selalu menyudutkan Rizky Bilar. Kadang memang kita tidak mengerti ya dengan seseorang yang tentunya persahabatan, apalagi banyak sekali mengaku fans tapi bikin postingannya selalu mengiring opini dan langsung persahabatnya Bunda Lesti ini memposting sebuah kalimat memberikan tanggapan atas judul berita yang tentunya disuguhkan oleh akun Insta Julit mengenai Papa Bilar persahabatnya yang menjadi sorotan karena tidak membantu Bunda Lesti membawa barang Judulnya, para viral, dilar kembali jadi sorotan yang tak bawa apapun Saat Lesti bawa tas tiga sekaligus saat berangkat liburan naik private jet ke Bali Dan kita lihat tanggapan serta jawaban dari Bunda Lesti Bunda Lesti mengatakan Saya dan suami sudah sangat sering sekali pergi berdua tanpa adanya orang lain pada intinya, insya Allah tidak usah kami perlihatkan bahwa kita itu saling paham satu sama lain. Tidak semuanya yang terlihat bisa langsung dinilai jelek dengan hanya satu sudut pandang saja. Apalagi menggiring opini, tidak baik seperti ini. Mohon maaf, itu bukan private jet, ya. Mimin insta-junite yang terhormat, itu kalimat dari Bunda Lesti Kejiora, teguran dari Bunda Lesti untuk admin Insta Julid yang sangat menggiring opini sekali Persahabat. Komentar pun di sini banyak sekali diberikan, beragam komentar dari para fans. Kita lihat juga persahabat dari akun Instagram Odesawa mengatakan kok neti yang gini aja mesti dikomentarin padahal nggak ada kerjaan ngurusin hal-hal remeh kayak gini. Ada juga tanggapan dari aku Marhamahi mengatakan laporkan saja Bunda Lesti, insta instajuditnya bikin caption ngada-ngada. Selalu menggiring opini buruk harus dilaporkan, ini namanya ujar kebencian terhadap Bilar. Berikutnya komentar dari akun Wangkanjen 0215 mengatakan lapor saja ke polisi kalau perlu akun bulian juga kasih pelajaran Itu beberapa tanggapan komentar yang diberikan ya Mengenai Bunda Lesti yang akhirnya turun tangan juga mengenai kabar viral yang sangat-sangat menggiring opini Apalagi selalu menyebutkan seorang Rizky Billar ya persahabat dan kita lihat juga persahabat ya berikutnya, ada postingan dari bu Fira, ada kalimat yang diunggah, ibarat tumpukan-tumpukan batu. Omongan manusia itu ibarat tumpukan batu. Apakah kamu akan memikulnya sehingga punggungmu hancur? Ataukah kamu akan meminjakannya laksana menara yang akan menjadikanmu menjulang tinggi? Wow, semangat rusia ya untuk Lesti Miller. Mudah-mudahan selalu bahagia dan semoga selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Amin. Kita selalu menanti kejutan, selalu menunggu kabar baik dari Lesti dan Bilar, jangan kemana-mana. Terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar menarik, kabar terbaru dari idola kesayangan kita, Lesti dan Rizky Bilar. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Bang mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.